Wih, Apa nih dari. Dari ya. Uh, dari tadi udah di sini? Oke. Oke. dua besi. Go! Oh. Uh, dari aja deh. Dari aja ya. Dari, dari, dari lucu pertanyaannya dari dari mana sih? Uh, dari mana-mana, dari. dari apa aja? Dari kenalin lah dulu sama sahabat-sahabat bomberman dan bomberwati sepandai, sahabat-sahabat kita di sana. Oke, Om Iya. Salam. Uh, aku dari sebenarnya namanya itu Ika Dari Ika Dari yeah. Ika satu, bulan-bulan, dari bulan. Berarti satu dari bulan ya. Iya, yeah. satu dari bulan. Sa <laughs> uh, full moon dia. Yeah. Oh iya yeah, benar full <laughs> Jadi kenapa dari, Ika itu kan nama lahirnya ya. Uh -huh. Dari lahir sampai beranjak dia. Remaja panggilannya Ika, semua orang manggil Ika. Ika. Ika, dari kecil tuh dari ya. Dari kecil. Ortu juga manggil Ika. Iya. Yeah. Terus. Uh, transisi lagi menjadi kepompong, oh, salah hmm. ya <laughs> Jadi lebih dewasa, masuk ke wulan oh. Jadi wulan itu sebenarnya udah dipakai di film ya Aku coba-coba oh, main di film Main di film juga ya Boleh tahu film apa? Mungkin biar reminding lah Film orang dewasa bukan ya oh, <laughs> Gak, gak, gak Jadi coba uh, berproduksi, waktu itu buat produksi film sebenarnya. Yeah. Jadi tim produksinya, belajar kan, belajar uh -huh. Uh, jadi situasinya mendukung untuk aku ada di dalam perfilman itu, dengan satu dikondisikan, dikondisikan, karena ada Benar. seseorang di dalamnya yang aku ikut-ikutan di situ kan. Cuman sebelum ketemu orang ini juga sebenarnya aku udah punya PH sendiri, belajar aja, nggak tahu kenapa apapun yang aku lakukan tuh, itu on the spot, nggak uh, ada rencana apapun, hmm. sotoy aja, sotoy gitu. So toy. So toy. Ini aku dapat bocoran nih. Uh. Hari ini, sekarang lagi ada bikin salah satu apa, sebuah hmm. project nih ya, proyek apa? tuh? betul ya. Iya, betul ikut meramaikan dunia permusikan Iya, betul-betul. Iya, betul nyanyi Iya, betul-betul. Iya, betul-betul. Iya, betul-betul. Iya, betul ini, Iya, betul-betul. Iya, betul-betul. ini Iya, betul-betul. Di luar dari kebiasaan kita. Uh, gitu. enggak juga, aku nyanyi dari TK kali. Oh gitu. <laughs> TK Terus, kan udah nyanyi. Tapi berarti duluan nyanyi daripada terjun ke dunia uh, film. acting? Oh, acting duluan. Uh. Oh, belum Iya, maksudnya nyanyi itu udah habit kita sebenarnya kan, cuma difokuskan eh. apa enggak gitu. Hmm. Akhirnya aku coba juga lagi. Wah, nyanyi seru nih kayaknya. Ya kan, cuman gimana rasanya kan aku belum pernah tahu. Akhirnya dimulai dari dari itulah. Oh. Aku pikir dari itu nama akhir dari sebuah cerita hidupku nanti gitu loh. Dari fasenya. Keren juga sih. Dari. Tapi dari Dari dari, dari, dari siapa ya. gitu. Oh, gitu. Jadi nah, judul mini album ini sebenarnya suara dari. Suara dari ya Ini albumnya namanya asing, Suara asing, Dari suaranya, Jadi yang sudah asing, asing, asing. ya Jadi suara dari kamu, ah, suara dari rakyat, suara dari langit, suara uh, dari perut, uh, suara dari hati waduh, Dari ini jadi bisa difungsikan buat apa aja gitu Dari? ya Lahir? Lahirnya di Aceh lahir Wah wanita Aceh tuh wanita pejuang <laughs> uh, Umumnya wanita Indonesia lah Wanita seksi, <laughs> eh, suara. Suara-suara dari mana? Terakhir di Aceh, bulan. Bulan Juli. Bulan Juli tanggal, kalau boleh tahu. Eh, ini nanti dipakai buat apa nih dipasang? pasar? namanya. banyak. Dua puluh tujuh Juli. Dua puluh tujuh Juli berarti bulan Cancer, udah lewat Cancer, udah masuk ke. Aku di hutan. Gak berarti gak percaya sama horoskop bukan, ya? bukan. Aku, uh, uh, uh, horoskopnya. Bukan-bukan, aku horoskopnya itu di hutan, raja hutan itu apa? Leo. Iya. Itu tegar gawat nih hmm, bahaya oh <guluh> jangan macam-macam wanita lain tapi lho. udah jinak lah bungkul lah yeah. Buh, se sejinak si um, ya sejinak-jinaknya bukan sejinak ditolongnya nyaplok lah <guluh> mungkin pas baru lahirnya ya ganas tapi pas dia merasakan kehidupan ini dia jinak dengan sendirinya dari aku mau nanya-nanya dikit ya kita dari bom ini kita sedikit sedikit kepoin yeah. kalau boleh tahu dong kasih tahu project entah bocorin dikit judulnya ke, okay. terus rencana siapa yang garap hmm, terus siapa yang terlibat ya yang terlibat-libat iya, kasih tahu lah ya ya ya boleh-boleh boleh enggak boleh, boleh. Boleh. apa-apa bisa jadi sebenarnya ini kan yang tinggal single ketiga nih nah. yang pertama yang kedua udah udah udah U udah, udah rilis udah rilis cuman udah belum promo di platform mana uh, di Spotify oh, uh, okay. di YouTube pokoknya platform digital uh, ya. ya jadi yang pertama itu kebetulan sekali aku dikasih kesempatan untuk fiturin sama mata Jiwa Oh, Anda dan Reza, nah, Beza, gitu. Ya, ya, ya. Nah, udah judulnya Bineka, cuman yeah. belum belum belum sempat dipromoin kan? Yeah. Nah, terus ada sampai nanti uh, itu lagu soloku uh, hmm. yang terlibat di situ Bang Erics, kenal? Wih, itu orang ngeri, tuh. ngeri kan? Wih bahaya. Dia. Wih, yeah. itu. Uy, ah, itu. Pokoknya kalau udah di tangan dia. Rest orang itu big big big big rest. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, benar benar. Pokoknya kalau udah di di uh, di dia poles. Dia tangan dingin. Dingin banget. Apapun yang dibuat sama dia nggak. Yeah. Kalau udah di poles. udah jadi. Pasti jadi. Pokoknya ya kalau dipegang sama dia jadi ya? Iya yakin. Jadi, jadi. Yakin so iya <laughs> <laughs> Nah kebetulan banget single ketiga ini I Miss You, Bang Eric lagi yang uh, garap. Gitu yang yang buat videonya. Sorry nih, aku mau nanya. Sudah. Punya pasangan, atau keluarga, atau... eh, uh, belum, belum, ya. masih single ya? Masih single. Leo, wanita Leo, single <laughs> ngeri. Dia tuh berani jalan di tengah hutan dia sendiri, sendiri. Sendiri aja, iya iya. Kalau dia mau ikut, gak apa-apa. <laughs> <laughs> ya kalau bisa mengerti, kalau nanti lebih sikap so nanti kan Oh iyalah, Jangan, nanti nanti nggak eh, ada yang mau deketin gue loh. loh Kayaknya kan gue kayak, kayak serem banget kayaknya Secantik gini, semanis gini gak mungkin gak lah. Gak lah aku penyayang kok oh, iya, aku juga sekali <laughs> sendiri Aku penyayang, aku gak galak, <laughs> gak galak Maksudnya lebih ketegas ya, prinsip aku tuh kuat tegas gitu tapi aku bisa mem memilah-milahnya tuh pada tempatnya gitu porsinya juga ruang dan waktu juga gitu, gitu. jadi ditunggu aja nih single I miss you pasti ini. pasti oh judulnya I miss you I miss you ada lagi single Lulu itu yang terlibat di situ uh, noise kill lah hmm Bia -bia -bia. yang I miss you tuh yang writing siapa writing so. dewi oh De Dewi itu ya Dewi Dewi ya, itu ya. songwriter ya Ya lagu dia yang BT BTA BT enggak tahu nih sampai sekarang dia masih ya, BT apa enggak juga <laughs> enggak <tuk> gitu itu suka Wah itu sih Manewik. itu itu gurunya aku tuh Ya Manewik. guru kehidupan aku itu Mbak Dewi gitu okay, ya, ya. kayaknya uh, next time dia uh, kita undang ke sini ya Manewik. Aku jadi kayak gini sekarang kan karena Kak Dewi ngajarin ah. aku Bang Erik Bang Anda ah banyak kalau orang-orang yang uh, buat aku jadi seperti hari ini gitu loh dari ada nggak prestasi yang dari banggakan dari apa yang telah dari lakukan selama ini yang aku banggain sebenarnya nih ya aku uh, I'm glad aku uh, seneng puas bangga karena aku masih bisa mempertahankan kepercayaan teman-teman. Sampai saat ini Sampai Jadi ini. ya mereka-mereka itu Tetap uh, support aku Tetap terus uh, Watch me, you know Itulah tidak kebanggaan aku Iya, ya. Maksudnya dan aku hargain uh, uh, Perhatian mereka, kepedulian mereka sama aku Tapi tidak terganggu dengan kadang-kadang berlebihan ya? nggak ada yang berlebihan, semuanya seporsinya. Oke. Okay. Nah, karena itu uh, bertahan, akhirnya timbullah karya-karya yang kita buat bersama. Wah oh, lumayan. Jadi bukan aku banggakan dulu karyanya, tapi aku banggakan kenapa itu bisa terjadi sampai saat ini, karena trust kita kuat. Wow. Wow. I trust you, you trust me. Wee. Karena trust Wee. itu Wee. bukan, ya, trust, yeah. <laughs> trust <laughs> itu, bang, yeah, trust yeah. itu tuh yeah, bukan yeah. kita minta, kita nggak perlu begging sama trust. Lo punya trust itu power iya. yang lo berikan ke gua iya, iya. sehingga lo nggak nggak ada kata-kata tidak yakin iya, betul, betul. itu trust beda iya, iya. beda sama belief iya, iya. beda sama belief iya. yakin emang keyakinan arti kata sahabat buat dari Persahabatan, <tuh> balik ke, ke don, -don. don, -don. <tuh> Persahabatan itu orang yang tahu uh, tahu kita, mengerti kita, support selalu walaupun dia tidak bantu secara materi tapi moral. Persahabatan itu orang punya yang sahabat, berani sahabat punya, tegur. Punya, ah, punya seorang sahabatnya punya sosok sahabat yeah. yang memang benar-benar ngerti yang bisa memang dijadikan teman-teman sharing curhat lah gitu. Yeah. Punya enggak? Punya, punya. Di Bali di mana-mana, karena aku memposisikannya gini, tidak berlebihan, semuanya sama. Sesuai dengan porsinya. Porsinya lagi, jadi hidup ini sebenarnya tergantung porsi. Ada gak kenangan yang bisa dilupakan dari ya bersama sosok sahabat itu? Semua yang sudah dilewatin itu sudah menjadi kenangan. Akhirnya semua udah disimpan dan tetap dikenang. Banyak uh, cerita perjalanan hidupku, tuh, banyak. Jadi, aku udah gak bisa lagi untuk, oh, cuman segini aja memorinya, atau yang ini aja si dia aja, karena semuanya uh, punya warna masing-masing. Oke, okay. jadi untuk bisa kita bisa duduk di sini seminggu hmm. untuk gue ceritain memori masalah itu, masalah juga. sahabat, tapi paling tidak mungkin salah salah, salah seorang sahabat yang berada dari sini mungkin. Ya, siapa tahu, lihat pasti, eh, sahabat gue itu. Buat sahabat-sahabat aku yang merasa, Iya, ya merasa kan? sahabat. Yang merasa sahabat, kan? I love you always, semoga sehat terus. <laughs> gitu, karena kalau aku sebutin namanya gak fair buat yang lain juga, kan? Iya, iya, ya. betul, betul. Ya betul, kan? betul, betul Takutnya aku yang salah, nanti aku berpikir betul, kamu betul, sudah menganggap aku sahabat, tapi ternyata aku tidak memasukkan namamu sebagai sahabat, kan itu gak fair. Oke, okay, okay. Ya, jadi buat yang merasa aja nih, I love you. Cita-cita atau mimpi dari sosok dari yang belum sampai sekarang terwujud? Yang belum terwujud adalah menjadi manusia yang selesai. Maksudnya? Ya. Bisa sedikit dikupas gak? Manusia yang selesai itu gimana maksudnya? Jadi kita sebenarnya sudah diciptakan sempurna, okay. tapi belum selesai. Nah maksud aku selesai menjadi manusia, ketika masih dalam hidup dia selesai menjadi manusia Akhirnya dia bisa uh, menjadi dirinya Oke okay. Jadi goal aku itu yeah, menjadi diriku yeah, yeah, yeah, yeah, Tadinya yeah. aku selalu menjadi by request Oke okay. Kalau selesai, berarti konnotasi kata selesai adalah Kesadaran uh, Mendapatkan Kesadaran Diri kita sendiri yang sesungguhnya ya? menerima, so so menerima, menerima siapa menerima. diri kita okay, okay, okay, okay. Tapi kita harus tahu dulu siapa kita kan Baru kita terima kan, kalau enggak kita tahu, gimana kita bisa terima. Ini so taunya aku ya. Soat taunya aku. Kan kamu nanya akunya kan? Ya, betul, Jadi aku betul, melihatnya betul. dari pono aku aja, kacamatanya aku gitu. Tapi kita, oke okay lah, kita jalan topik nih, iya. kupas dikit yang mau digarapnya dong nih. Jadi ini sebenarnya tadinya sebelum aku buat single lagi sama Kak Dewik nih, hmm. dan terus uh, akhirnya ketemu lagi sama Bang Erick kan, hmm. uh, video klip kedua kan, yang digaruh sama abang, uh, I miss you, segera. Sebelum itu kejadian, aku tadi punya kopi kan, hmm. brand kopi, namanya Dreamcatcher yang pertama, terus diganti Berarti, brand jadi Dari. Dari ini pencinta kopi juga. Kopi. Ngopi kopi dulu kopi boleh? Boleh, sangat boleh, jangan salah paham gitu. ya <laughs> Pahit, kopi tidak berdusta uh, Iya, betul ya Ya jadi gitu, aku okay. suka kopi Nanti kopinya akan nongol lagi mungkin suatu saat Nama kopinya dari brandnya Semua itu dari Dari? Kopi pertama dari Etopia dan Kintamani. Kenapa nggak di kopi di negeri? Ada juga Segala sesuatu tuh jangan cuma sebelah dia okay. Harus sama Kalau nggak kaki nggak jalan, kalau cuma satu okay. Jadi yang satunya lokal Indonesia, Kintamani Dari Kintamani. kenapa nggak kopi? kan dari Aceh kopi Aceh terkenal. Nah itu kan proyek jangka panjang. Nah karena COVID ini kebentur oh, okay. dia. Okay, okay. Kenapa aku harus menabrak alam? Aduh kok, kopi kok, kopi aduh. <laughs> belum, kok, kopi. belum. Jadi waktu dan ruang belum tepat. Akhirnya okay. aku berhentiin. Tapi nggak apa-apa itu pengen, anak konspon. ada. Ada. Nanti kopi dari Aceh kopi dari mana aja. Tapi kopi dari lahannya langsung, bukan kopi dari uh, calon Oke, dari kebun langsung ya <laughs> Dari apa namanya, petaninya Petaninya, kopi dari Jadi dari ini sebenarnya sendiri udah kuat kan? Iya Penggunaannya, kemana-mana kemana aja makanya Dia fleksibel banget kata ya, Nah dari. nanti mungkin Bisa aja <laughs> Kebetulan kan, kebetulan nama aku dari bisa, bisa, bisa. Ya dari situ, dari situ akhirnya melebar dia idenya yeah. Akhirnya aku mau produksi kain dari Indonesia apa nggak bingung itu min minusnya? ya kopi ya, kain ya, musik ya, film. Ya kalau kalau kamu ngelihat nggak <laughs> mau ngeliatnya, uh, jadi nggak fokusnya fokus fokusnya dia? Ini lo ambil bibit nih, lo tebar nih di nah. uh, tanah kan. Ya, dia, Terus ya. lo tahu yang mana yang tumbuh awal? Enggak. Ya udah begitu aja sistemnya. Ya. Filosofi yang ngeri. Bahaya nih <laughs> dari. Habis berteman ya. sama Bang Erick Oh iya. Bang oh, Eri, bis, kok bisa kenal sama Erick dari mana? Gak sengaja juga aku. Hah? Eh, uh, accident. Kapan? <laughs> kapan kira-kira kenalan sama dia? Nanti aku pasti pingin sih ngajakin dia ngobrol Iya kenapa dia nggak ngobrol? Enggak, dia masih sibuk kaya. Orang sibuk eh? ya? Yes. Susah aku aja ini, aduh oh. beruntung banget dia bisa calling aku <laughs> Dia yang calling aku loh ya mm. Gak deng yeah. Tapi si abang satu itu, dia pelajarannya tinggi, ilmunya udah tinggi yeah. Dia jam terbangnya udah ke yeah, mana Pasti ikhlasnya aku sih, respect sama dia Oh ikhlas banget orang ini yeah. Saking ikhlasnya antara dikerjain sama enggak udah nggak bisa dibedain lagi <laughs> <laughs> eh diamnya bilang dia ya iya, Gue iya. sebenernya antara mau ngerjain sama enggak iya, kan iya, dia? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. dia nggak nonton ya? Nggak, nggak mungkin Eh! <laughs> Gini loh, mama, gini dia gak suka dia, kalo, Ό, Cap, ga, now, sama dia, gak oke oke ya ya ya eh kita gak gibah nih, gibahin dia. Abraga, nah, Tapi dia orangnya udah sabar, kok Dia omongin juga Itu, dia sabar. Apa sih ilmu Ikhlasnya tuh di atas rata-rata, udah, berdekati mendekati sunan sunan Oke okay, oke okay. Wali-wali wali, -wali ya yeah yeah. yeah. Wali, lihat, wali mungkin wali ke berapa gitu, apa raja wali? <laughs> raja wali loh, maksudnya raja wali tuh raja yang wali. Bisa, bisa. Loh. Aku kalau nggak kuat lihat matanya sih, Mat nyes gitu ya? Iya, nggak nggak nggak nggak nggak nggak langsung nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak kuat nggak Ah? eh belum dijawab tadi Apa bisa kenal mana oh. dan kapan kira-kira sama dia kayaknya ya e, e, yang mempertemukan kita itu ya mata jiwa tuh Oke okay. itu bukan sebuah kebetulan itu pasti aku yakin sudah diatur sama semesta Ya, dari Bobby ke Mata Jiwa ya kita ketemu, akhirnya kita ngobrol. Tapi ya cuma ngobrol, uh, connect, udah gitu ketemu lagi pas di acara peluncuran buku. Oh. Ketemu lagi uh, pas di acara di ada acara apalah festival gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol dan terus aja. Dan, dan akhirnya Enggak, sebenarnya ini bukan asas kita saling menguntung. Bocoy uh, bisnis, enggak. Ini uh, apa? Pure persahabatan kembali. Chemistry. Oh, chemistry bahasa lo chemistry, chemistry bahasa, bahasa, bahasa. karena deketin Bang Erik tuh gak gampang Oh, gitu ya. Oh, oh. saya yang yang gak, yang saya gak mengerti dia akan belajar dari sosok dari <laughs> Enggak, yang gak mengerti <laughs> dia. Ke orang kalau gak langsung balik badan sakit hati ya kan? Kalau enggak, dia akan nempel. Pokoknya dua aja pilihannya. Kalau aku, betul nempel, gak ada yang bisa kita <laughs> uh, semuanya itu <laughs> omongannya kan. Mbak. Hmm. Eh, mbak, mbak lagi, sediap. dari, oke, okay. hmm. kita main, tanya jawab ya, oke, okay. oke okay? semoga aku bisa jawab ya, ya kalau gak bisa jawab aku lewat, iya bisa ya. coba, coba, coba, kita main, hmm. tapi cepet ya, oke, okay. lukis favorit, um. Aku baru mau jawab. Si Agung, aku baru mau jawab. Si Agung, Oke Agung, Agung, Agung, siapa Agung, si Agung, si Agung, Agung, si Agung, Agung, Agung, Agung, si Agung, si Agung, Iya Agung, oke. Agung, si Agung, si Agung, Luar dalam film favorit? Oh my.. Uh, Quentin Tarantino sama Erikes Yang oh. yeah. <laughs> dalam, ya. dalam Luar dalam ya luar dalam Luar dalam Kan gua udah bilang yeah, harus yeah, dua jangan yeah, yeah, yeah, satu yeah, yeah. Erikes Oke, okay. stylish, fashion, favorit? Hmm.. Aku <laughs> Diriku sendiri Aku punya kiblat sendiri Oke okay. Hobi favorit selain bermusik? Uh, atau ber-rexting? Um, diam Oh. otomatis favorit uh, mobil mobil bukan banyak mobil aku ada an... mobil ambulan nih <laughs> mobil <laughs> <laughs> aku suka rally oh, oke okay, cerita uh, hmm. makanya mobil-mobilnya tuh kayak jeep gitu cuman belum bisa beli <laughs> berarti nih mobil yang kayak model-model off road gitu yeah. bukan rally, rally bukan. ada rally Dakar kayak gitu oh, juga okay. mobilnya buku favorit ah? buku favorit buku Komik, <laughs> komik apa nih? Figur atau favorit? Uh, mereka semua jadi pelajaran aku, tapi yang gue favoritin diri gue sendiri. Narsis ya, <laughs> <laughs> itu Leo banget oh sih. Iya, Bram Oke Gak ada yang gue rugikan. Iya, seseorang tua mungkin itu. Mereka semua jadi pelajaran orang tua, kakek, nenek, leluhur. Gak favorit ya? Uh, bisa, bisa favorit bisa enggak? Oh, oke. Okay. Tapi yang lebih favorit Toko atau figur adalah diri sendiri. diri sendiri. Karena diri sendiri ini ada unsur orang tuanya juga. Narsis, <laughs> diri Habis ini gue di-bully habis Narsis ya. banget sih gitu. Tempat ya. favorit? Tempat favorit dimana mana-mana. Suasananya? suasana favoritnya? Apa aja. Warna favorit? Hitam. Ups. Band favorit, luar negeri? Hmm. Mas Semua, gue suka semua Band dalam negeri? Hampir lumayan biasa aja Kalau band Bali? Band Bali, banyak ya Band Bali itu kan yang paling terkenal, kita bukan melata tahan, Tapi hmm. kayak uh, SID Itu kan band Bali, itu band nasional nah, Ya bukan, jadi didengar di Balinya ya, oke, Kan berasa ya, banget Balinya kan Maksudnya, What? terus band Bali siapa lagi? Banyak ya temen-temen di Bali. Ya banyak lah, semua itu lah. Tapi gak ada yang favorit ya? Aku tuh orangnya biasa Sima. aja. Berarti flat aja deh. Iya, Saya. tapi bukan berarti enggak mendukung ya. Maksudnya bukan waw, berarti enggak ya. suka. Iya, oke, oke. Maksudnya uh, vibe-nya sama. Okay. Vibration-nya sama tuh. Oke, okay. oke. Olahragawan favorit? Olahragawan? Iya. Dah! Dego-dego! Gue Ingat makan ini, makan soto gebrak tau gak loh? Di Jakarta. Lagi makan gitu, waaah. Pernah sih itu? Tapi enggak jantungan kan? Gak apa-apa lah. Malah. Ya baru itu kehidupan lebih ngagetin gue. Itu lebih parah. ini curhatin. Ujung-ujung gitu curhat Curhatin. Curhatin. Itu sih ngegetin. ngagetin. Aku menanya, dari definisi jika mendengar kata bom, itu apa? Bom. Bom itu kan ledakan Iya. Cuman aku kalau buat versi aku sih BOM, kalau menurut aku nih sebagian orang mungkin ada yang trauma dengan kata BOM kan Tapi kalau yang lo bikin ini kan meaningnya beda, meledakan-ledakannya yeah. itu bagus lah ledakan ah, kayak aku mau punya single nanti ini kalau bisa BOM, itu Kesepan maksudnya Ledak dia iya. kan Terakhir nih, tanya nih jika sosok dari terlahir kembali atau regenerasi ingin menjadi, aku ingin menjadi diriku dengan penuh kesadaran. Okay. Not <laughs>